Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang terzaikraskan akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021. yang pertama, support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Dan selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang kerja kerasnya akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun mengumumkan pasal zodiak yang kerja akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana juga di sini digambarkan seorang Leo kerja kerasnya akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang berjuang yang tak pernah kenal lelah yang tak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan dan disini juga digambarkan seorang lewat akan terus berjuang untuk mendapatkan kategori karir kehidupan yang lebih bagus lagi sehingga di bulan September seorang dia digambarkan akan mendapatkan karir yang sangat bagus yang dimana di sini mampu membuat kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of sword Cara umumnya, face of itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok Leo merupakan sosok seseorang yang gigih yang selalu berjuang untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus di bulan September, yang dimana di sini seorang Leo akan selalu didukung didoakan oleh seorang anak, dan di sini seorang Leo punya tujuan untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga, yang dimana di bulan September ini kerja keras yang dilakukan oleh seorang Leo dalam memperjuangkan karir akan terbayar lunas. Dengan mendapatkan peningkatan karir dan kehidupan, dan untuk kartu kesimpulannya adalah di *hanged man*. Secara umumnya, di *hanged man* itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat, dan kuat karena keadaan. Dan jika kartu *the hanged man* kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di disini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigi dalam bekerja untuk memperjuangkan kehidupan, memperjuangkan karir sehingga di bulan September tahun 2021 hasilnya akan terbayar lunas. Yang dimana disini peningkatan karir, peningkatan kehidupan, penangkatan finansial, keuangan akan didapatkan dengan dukungan doa dari sebuah keluarga dan doa dari seorang anak Leo sendiri. Dan untuk kartu zodiac yang kedua adalah 5 pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak domini yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang kerja kerasnya akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai melihat situasi dan kondisi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, untuk mendapatkan apa yang ia tuju selama ini dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini mampu membuat sebuah peluang usaha yang dimana sini akan dampak positif kepada kehidupan finansialnya di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik kenaik obat secara umumnya kenaik obat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya juga 30 tahun dan di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pandai berjuang, pandai melihat peluang, pandai membuka sebuah usaha yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan finansialnya lebih bagus lagi dengan dukungan orang-orang sekitar, dengan dukungan pasangan, dengan doa dari sebuah keluarga dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan dengan perjuangan yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Dan jika kartu The Engagement kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Selanggama ini merupakan sosok seseorang yang pasrah dalam melakukan pekerjaan namun ia yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan September dengan perjuangan yang ia miliki dengan dukungan dari sebuah keluarga dengan doa dari sebuah keluarga dan dengan doa dari pasangan Gemini sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Six of one ataupun alam tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang, seseorang yang perjuangannya akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021 di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan peningkatan karir puncak karir dan di sini digambarkan seorang cancer mampu membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut usaha miliknya sendiri yang ia bangun dengan kerja keras yang ia bangun dengan disiplin yang ia bangun dengan fokus yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berjuang keras dan akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021 Di ya, dimana di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan peningkatan karir puncak karet mendapatkan kerja yang di dalam kategori usaha yang ia bangun sendiri dengan dukungan dari seorang pasangan dengan dukungan dari orang-orang sekitar Cancer sendiri dan jika kartu dengan game yang kita gabungkan dengan sudik yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin yakin karena kuat dengan keadaan yang ia miliki ia mampu membangun sebuah usaha, ia mampu mendapatkan puncak karir dengan perjuangan yang ia miliki, yang ia lakukan dengan kegigihan yang ia lakukan dengan dukungan dari seorang pasangan, yang dimana di bulan September semuanya akan terbayar lunas dengan terjadinya peningkatan karir kehidupan dan finansial Kensha sendiri. Dan untuk Zodiac yang keempat adalah Ten of Cup ataupun Sepuluh Piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio usahanya akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan selalu berjuang akan selalu fokus dan tidak kenal lelah untuk membangun sebuah hubungan yang dimana di sini hubungan asmara yang lebih bagus lagi sehingga di bulan September Seorang Scorpio akan mendapatkan keharmonisan keromantisan di dalam kategori hubungan asmara dan di sini juga digambarkan kepada Scorpio yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kaki ke jenjang yang lebih serius yang juga ada di sini akan tercipta keharmonisan keromantisan di dalam kategori hubungan asmara dan di sini juga digambarkan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio yang pasangan untuk mendapatkan keturunan akan berbuah manis akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik opkat. Secara umumnya kenaik opkat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan seorang Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio yang sedang single akan bertemu pasangan dan mendapatkan tujuan hati di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan Kebahagiaan keharmonisan yang hakiki yang selalu didukung oleh orang-orang di sekitar Scorpio sendiri dan kepada seorang Scorpio yang berpasangan usahanya di dalam mendapatkan kategori keturunan akan berbumbu manis di bulan September tahun 2021 yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya bersama seorang pasangan Scorpio sendiri dan jika kartu yang kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Sesuai seorang Scorpio yang sedang single dan berpasangan tidak akan kenal lelah Yang dimana sini akan berjuang terus untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bagus Untuk mendapatkan keturunan sehingga di bulan September akan berbuah manis yang didukung penuh oleh orang-orang sekitar Serta di sini didoakan oleh pasangan Scorpio sendiri Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah For open toggle ataupun 4 poin. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus, yang di mana di sini digambarkan usaha kerja keras seorang taurus akan terbayar lunas di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan kehidupan seorang taurus akan sangat meningkat di bulan September, yang di mana di sini ada empat poin. Yang dua poin mengartikan setiap langkah tujuan yang dilakukan oleh seorang Taurus Untuk mendapatkan income akan membuatkan hasil Dan satu poin berada di genggaman itu mengartikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taurus Akan berbuah manis akan berhasil yang dimana sini mendapatkan income Yang kehidupan finansial lebih bagus Lagi di sini satu poin berada di kepala merupakan Setiap ide pokok, setiap gagasan, setiap rencana yang dilakukan oleh seorang Taurus untuk mendapatkan Karir, kehidupan lebih bagus lagi akan berbuah manis di bulan September tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentakalis Secara umumnya Queen of Pentakalis itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri Dan di sini menggambarkan sosok kerja keras oleh seorang Taurus Akan terbayar lunas di bulan September dengan terjadinya peningkatan keuangan peningkatan karir yang selalu didukung didoakan oleh sebuah keluarga didukung didoakan oleh pasangan taurus sendiri dan jika kartu doa geng, kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan seorang taurus pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan kehidupan finansial yang lebih bagus lagi di bulan September dengan dukungan doa dari sebuah pasangan dan di sini keberhasilan akan didapatkan oleh seorang taurus di bulan September dengan usaha yang ia miliki dengan kerja keras yang ia miliki akan terbayar lunas dengan terjadinya peningkatan keuangan dengan dukungan doa dari seorang pasangan taurus sendiri dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang kerja kerasnya akan terbayar lunas di bulan september tahun 2021 adalah yang pertama zodiak leo yang kedua zodiak gemini yang ketiga zodiak cancer yang keempat zodiak scorpio dan yang kelima adalah zodiak taurus.